Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya akan jalan-jalan ke Pasar Hewan Jatis Rono, atau biasa disebut Pasar Sapi Jatis Rono. Meski namanya Pasar Sapi Jatis Rono, tapi di sini tidak cuma menjual hewan ternak sapi, pemirsa, tapi berbagai jenis unggas, burung, kambing, dan lain sebagainya bertransaksi di Pasar Sapi Jatisrono Pasar Sapi Jatisrono berlokasi di sebelah selatan terminal bis Jatisrono ke Pasar Jatiroto ini adalah aktivitas dari sisi luar pasar sapi. Aktivitas pasar Sabi jadi serono lima hari sekali, pemirsa, atau dalam pasaran hitungan Jawa eh, setiap wagi. <tuk> yang makan yang wajib noh kalau di pengenkan kan apa yang doang yang arah arah Demikian jejak saya hari ini Semoga menambah informasi Untuk Aktivitas pasar sapi Jati Serono Kabupaten Wonogiri Yang terkini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Semangat terus semangat tanpa batas